Hei, what up my boss, welcome back to my channel, Detetive Slot, si penyelidik Slot, Gas hari ini, oke, okay, seperti biasa gue bawa mu, udah kali lagi nih ya, seratus, lala, 186 ribu aja nih ya, kalau kalian masih bilang ini gede, oh beneran sih ya, beneran ya, kalian kebangetan ya, oke okay, langsung saja kita coba ke TKP nya, oke, mudah-mudahan hari ini ya, mudah-mudahan hari ini gue bawa pulang profitnya. ya, Mim -mim, oh ya, menginformasikan kalau di sini main di situ setelah itu tujuh ya situ paling gacor dan terpercaya di sekitar jaga raya di jaga raya nggak tuh yang bakal semua ya kalian semua yang mau join langsung cocah uh, linknya gua tempat di kolom komentar kalian bisa klik langsung terus ke TKP bareng dua ya mudah-mudahan berani-berani mudah mudah-berani mudah situ juga bawa cuang bawa profit juga bagian semuanya amin amin amin amin oke okay. Dan jangan lupa juga dibantu lainnya, like dibantu komen, dibantu share sebanyak-banyaknya, dibantu share ke teman-temannya Sekiranya maniak sloter ya, dibutuhkan sekiranya maniak sloter Dan dibantu juga subscribe dan jangan lupa juga nyalakan like, tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi baru dari Detektif ya Karena detektif pakai selalu olah-olah TKP buat, buat kalian semua ya Jadi apapun orang TKP yang membawa buat kalian semua, mudah-mudahan gacor mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan profit, mudah-mudahan cuan juga buat kalian semua ya Amin Oke, kita ke pola selanjutnya. Di channel gua on kan spin turbo 10 kali. Let's go. Oke, okay, ya bukan semua penonton setia gua ya. Apa kabar kalian semuanya ya? Doain kalian semua sehat-sehat selalu. Diperbanyak rezekinya, jalan segala urusannya dimanapun kalian berada ya. Amin. kalian memang penonton-penonton luar biasa gue ya kalian kalau mau mau request request polam request modal uh, modal EC modal apa kayak kalian request aja ya gue bisa uh, semisa mungkin semuanya mungkin gue terapkan ya gue terapkan request kalian disini dikasih sketcher gratis sempat anjir mantep lumayan ya lumayan dikasih schedule schedule gratis adalah profit ya. lumayan banget ini jadi berapapun dikasih kemenangan di dalam ini ya, mudah-mudahan nah, mudah-mudahan sih ya berapa dikasih ya profit Ya, mudah-mudahan bisa sampai ya, sejuta oke okay lah ya sejuta oke okay lah ya gila-gila nggak papa lah ya oke mantap dikasih kita jumpa sih ini. kalau kalian udah tinggal dikasih mantap kali 20 jadi skill anjir nah. anjir ya kali 20 jadi skill ya jabrat kali empat ini ada ya? merahnya dong petir merahnya dong biar kita viralkan ini kayaknya kita sama-sama terkenal di sini Wah, banget dikasih itu jabrat aduh, oke okay. jangan masuk deh jangan masuk dong oh, dikasih jelas lumayan jangan masuk dong Oh, oke nggak apa-apa ya. yang penting, pertamanya lumayan banget kita dikasih nasi di sini seorang ya, lumayan lumayan, kacer kertas lumayan, dikasih jam pasir mantap konek lagi di sini penggali 14 yang di sini ada kali tiga lumayan, mantap perkar, eh, pecahannya ya pecahannya luar biasa ya, mantap mantap. Jabret, Jeprek dikasih sempasional di dalam game 384.000 Lumayan banget ya anjir Bukan lumayan lagi sih udah luar biasa juga 384.000 Mantap banget ya Baru main lo gue ya Baru main lo gue Anjir-anjir Oke sini konek lagi kita guys ya sini konek lagi kita ya Mantap mantap Tembusin lagi dong perbanyak lagi dong tamu Pecah lagi dong suara. Kita pecah lagi ya. Ini sekalian monitor kita pecah saja sekali gitu ya. Oke, mantap bisa lagi share 50 honor figure habis 3000. Mantul, mantul, mantap betul ya. Gila, gila, gila ini, ini pecah luar biasa nih ya. Ini ini memang pola gua selalu gacor ya. Pola gua selalu bawa cuma bawa profil nih, memang luar biasa Bang di Retro ya. Jadi buat kalian yang nonton langsung cus ya. Langsung cus ke Retro 777. Jangan sampai salah ya jabret lagi jabret lagi jabret lagi mami dikasih mega 175.000 ribu ya gila kemenangan gue udah satu juta lo ya gue bilang apa ya skedar gratis skedar gratis dikasih satu juta ya anjir terkabul ya terkabul Kakek ini gengar omongan kita gitu, ya di kita gitu sih nyaman tapi dikasih satu juta dikasih satu juta anjir cuman cuman loh, cuman cuman skedar satu lagi dong skedar satu lagi geng Aduh guys, kejar satu lagi kalau kayak ada kejar di sepi itu ada nih. Waduh, waduh gak dikasih terdata ya. Oke okay lah ya, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton. Mudah-mudahan rezeki besar selalu mendampingi kalian sekian. Olah TKP hari ini wah geng Dios.